Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nikola Surya Dewanto Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek Double Track dan proyek elevator Trail Joglo. Ini saya mengupdatekannya ya, sekilas sajalah di mana ini, selatan perlintasan Joglo. Untuk saat ini, tanggal 5 Juni 2022 sudah dilakukan land keliring nggak salah pokoknya perataan jalur yang sebelah mana nih? sebelah kanannya rel dari arah sol berapan untuk dijadikan jalur gantanya. Nah untuk di utara JPL Joglo sana tuh sudah dipasangin rel sebentar lagi sini juga dipasang rel coba saya lihat tuh itu sebentar lagi itu eh, pos perlintasan joglo dipindah ke bentar, Ini saya sebenarnya saya ini kelihatan Jadi yang atap biru itu yang ada segitiganya bentar Mana bisa saya ini. Nah ini ini ini di atas itu. Tidak situ. Jadi yang lama itu nanti di hancurkan untuk dijadikan rel ganda. Coba saya lihatkan dari sisi sebelah sana. ini ya ribet sih update gini perlu jam diam, diam cuy nah, ini, dari sini. mungkin kapan ya dua minggu Pokoknya bulan ini nanti tuh sudah jadi tuh rel gandanya jadi rel yang lama ini kan buat lintas biasa toh biasanya alas sini kereta, nanti sementara pindah ke sebelah sananya, sebelah sampingnya sini nanti di untuk dibuat elevator trail nya Yaitu... ya itu pejal itu apa ini? harusnya bias sih bias kan? sekalian hunting aja lah Kalau enggak salah bias dari 108 ke Adi Sumarmo. enggak Saya sini aja lah. Jadi nanti mungkin saya akan lebih banyak mengabadikan pos JPL-nya sebelum nanti dihancurkan beneran. Itu kan simbolnya joglo kan ya dari posnya itu. Selamat. apa dari bentar ya lupa saya, saya udah lama gak hunting pagi-pagi seperti ini saya solo tinggal hmm, apalagi ya nanti kemungkinan selesai tahap satunya itu tetap Desember 2022 kemungkinan selesai untuk double tracknya ya sekitar segitulah dari sol hingga ke Kalioso. nanti yang double track itu dilintas Kakadipiro Kaliosol terlebih dahulu untuk sol hingga ke Katipiro kan nanti dibuat Elevated Trail jadi masih single track nah ini kalau saya tebak ini mesti rangkaiannya rangdar harusnya antar Under... feeder KCGB enggak oh, itu malahan yang baik umpu nah tuh Acer cuy, mungkin 70 km per jam itu. Oh iya, yeah. nanti kan kalau misalnya ini udah jadi elevator trail, jadi nanti dari Solo naik, pas mau masuk ke biro turun. Nanti pas belok ke bandara, naik lagi. Ya gitu lah, Kaya seru sih. Uh, apalagi yang dia Oh iya, yeah. yang di sebelah sana tuh yang sebelah saya sumpah. Ya. Nah, tuh di sana pokoknya di samping truk sana itu udah tersedia puluhan bantalan. Bantalan yang loh yang di solo belakang tuh dikirim ke sini. Nah, sudah tersedia juga rel. Kalau di sini entah mungkin sebentar lagi juga sudah banyak tumpukan bantalan. Hmm. Itu truk-truk kelas 3 dan 4, atau kendaraan roda 4 yang golongan 3 atau 4 itu Sebenarnya udah mulai dilarang lewat joglo untuk menghindari kemacetan. Tapi mungkin bertahap sih melarangnya. Jadi nanti kalau udah jadi lewatnya baru boleh lagi. Tuh, itu kan contoh kendaraan roda empat golongan 3 itu sebenarnya bisa dilewatkan di jalan IR Sutami Salah teman-teman segini dulu video update perkembangan elekt elektrifikasi, update perkembangan elevated Trail juga. Nantikan video saya yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nanti mungkin saya akan updatekan di sana di perlintasannya. Sudah banyak perubahan di sana. Mantap